Kamu suka sih ah. Yang ini untuk Community. Datang On the horizon, we can Jamban sangkan <tik> kayaknya aja aku ku yo <laughs> no ya, suara aku. air ya eh, nenggone no biru yang bisa kita nanti lagi biasa bae ku takok kene saya, jangan rasa oke Terima kasih. Sugeng radio. Aku nek salah, aku yo Nah, aku ada salah, kelakuan-kelakuan utawa omongan-omongan sira pantes yo aku Manungsa akeh lupute. Ya bener <tuk> Kadang yo ya, berbuat bener, kadang yo ya, akeh silape ya, kita tuh ber, berusaha berbuat yang baik. Ya berusaha lah misalnya salah sithik yo yo ngapura lho. monet YouTube. Awak oleh sabar wis sabar ngene ya, Lagi nah, loro, maksudnya, pikiran ya barang. Nah, pikiran ya mikir Penting setelah, setelah, eh, ya. koordinil, cara memang ganti not so mini oh iya, enggak pernah. Tahu hati, rokiro, ono, ada lo, enggak udah, udah, Wah, enggak udah, udah, Nyanyane tambuate ono limo opik. kangen ya, iya. sore aku turun turun, jam, jadi pulang kono nggak hujan sih asupan asupan ini ada lo salah ya nih ya yang orang ketemu gimana? Del? Hmm? kok oh, iya. iya, eh, udah si. hmm. ini mana ada Raiso.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 masa lagi, lagi pusat lagi, langsung, kekuatan oke pora. Langsung ke sini, loh. Gede aja, rekanai suara pengsabaran, aku Wateng. Mesih, tidak Tidak untuk kekuatan loh. Satu, eh, saya apa? Benar, apa? Benar, satu. Oh, oh, oh, oh, terus terus lagi sampai ya, ya terlalu lagi yo, ah di nah, diem. Nah, nah, aduh. apa bos Gak tau Yo yo yo yo. Aduh aduh lele. Mana Tahu kom kuat kuwatane kuat, kekuatan malah. tentang arek kae jare. pras, apa nyolong pras? pras, pras. pras. Sama, belak balik pras. di pras, pras, ya? pras, pras, pras. ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, malah eh, ras, pras. ras, ras, ras, ras, ras, ras, ras, pras. ras, ras, pras yo? ras, aku minggu minggu ras, ras, ras, ras, ras, ras, kerja. ras, ras, ras, ras, Anae. Oh. Eh, saka anae. Wong iki bit, Ya Suruh Eh, alas roban. Alas roban baro pas. kabeh. Ya. Selas. Las. Las. Nggo pasukan pokoke terus ya? uh. <laughs> <Peras> bawa. <laughs> Sampai, hukuman aku ya. Aku ya lemes Gini, gitu lah. Ya apa emang jam masih masih masih Jam lima songo, Kok kan tak Nah ya? yo abu-abu nih. Kutek laut Oh, ma dulu, ma dulu, Namanya, tak Ya, tak hukum. nanti di kapan ya? ya. ya. Mana ada kelas push-upnya ya? Ini sore ya? Ini ya? tak ya? ya? Iya, tadi ya, saya lah, lah. Bas, bot, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore ya? ya? tati lo. Yo.